Amma adina al-haqaqa wa adina batila batila wa razuqnat jitina ba'a wa malhimna rushidana wa a'idina min syururi ampusina wa min sayyati amalina amma ba'ad Para pemirsa, mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Kongsi min kami lebih baru serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gede On yang kita sudah sama aturkan kencan Fatihah kita aturkan hari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang setuju keluarga keluarga seorang sahabat sahabat beliau para jiran Epon putera putera turunan Epon keluarga terlim Epon para tabiin bantabiin tabiin para nabi para utusan Para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sofiah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syarhiah, kuru-kuru petang khusyuk -kuru dan kuru-ne-kuru datang sakit. Bangsa po, bangsa po laki maupun bini. Lepor-lepor datang sejama. masjid jemaah. Jangan-jangan jangan kenalan-kenalan kenalan murid merat santri-petang khusyuk aja. Orang-orang yang saya kebaik pokus dalam petang Orang-orang saya tak tolong oleh siapa yang penting dalam petang kulis terjeh. Atalan kencaraan, kepakusan, keakui petang kulis terjeh. Orang-orang yang saya tak wassul pada petang kulis terjeh. Para jeneng aturan kenceng ke fokusen bener-bener orang saya kudu fokus pendapatan Gusti Jemaah Studium Islam laki maupun bini. Man man teh jene supporte situasine pada bener-bener kooperatif Islam dari sekse Allah. Pedereh ahli sirgas tengkih kengingin den Allah ing sepadhe man Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaban de ulama, para ulia, para syada, para solihin, para guru, para bang Bun malam menteri kelembapan kengi kabar kabar kepon seke sebut petang kulit saja serangan apa atau petang kulit saja keluarga petang kulit saja santer santer bancam apa tan kulit saja rona siat atau sul kelembatan kulit saja malam senantiasa mendapatkan diri dan serang pengampunanipun Allah mendapatkan kelampaan serang belas kasih saya Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan maunah inaya kifayah ya ayu kayah himaya Allah yang barokah-barokah pun pengajian barokahna kebagusan barokahna barang Ramadan barang lepasaan barokahna para ulama barokahna para auliya barokahna para syuhada barokahna para salihin barokahna para guru para bangsepoh pun tambah barokah umur barokah ilmu nah barokah tanah barokah rezeki nah barokah badan barokah nafotoh nah barokah keluarga nah barokah santisandra nah barokah jamaah nah barokah jami'ah nah dan mantarkan tambah topik syah hidai epun ya Allah SWT. wa taala ketiran jalan epun beda ya tun Allah barokah ya ya cempuran ke cempuran ke konpiran ke konpiran ke pungan ke pungan dunia akhirat maka muka ibu hilang kesesahan kesesahan Kesempakan kesempakan keserebekan keserebek Keselakan keselakan Maka ada pukat majara otang ke leban kempang Ibu tak putukkan aku ya otang Ibu tulis leban majaran potang bawah otang Muka muka ibu jumpa recek ini Oleh recek ini halal Sebaraukah Kerana khusnul khatimah Ibu lancang umur Lama taatka Allah bendakan Nabi Allah banyak umur itu menjunjung tinggi akhah man Allah Dari perang sihat, berdasalamat, aman, di jajahan di musibah, di di bencana, dari orang petaka Selamat dari petanak-petanak, selamat dari kedolim, yang sedolim, yang sedolim, yang sedolim, yang sedangkan, Dari telah perang setelah, perlahan yang selahnya, lelah ganggu, yang Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan Selamat dari keliling atas, kotor atas, petang atas, kering atas, kering atas, lopan atas, matan atas. Mm. Kau muka kepada oleh ilmu semenya, ilmu semanfaat, ilmu sebarakah. Yang pernah nanti akan terjadi, kalau mengempang tercapai cita-cita dan sukses usaha, tergabul penanyiunan-penanyiunan. Alahadih niat, walakuli niatin salihat, walaniati alqubul, tamami kulisul, nainikuli makmul. Ya kisidina rasul habibina abil batul, Sallallahu alaihi wasallam. lahum al-Fatiha al Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kiraun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita badan yang ada dalam bulan muljah, bulan sucih, bulan penuh pengampunan Epon Allah, bulan tauran rahmat, rahmat Epon Allah. Pas tepat nenek ni, Tengke lai koran. Tengke lai koran ni, Kepaling diharapkan, Rabu pon Laylatul Qadar. Selebih pokus, Ini pengben, Mibadah, Saibu bulan. Kumpah mana semalam, Kita penikah, Penuh, ala kau kebawa kusan, maka pada bencé penuh seibu bulan, manabi kita angis sen separuh malam, lela Qadar kodar, maka pada bencé lima ratus bulan penuh, manabi separuh malam. Kita alakoh ibadah. Nikah pada bance dua seket bulan penuh lakonin kepakusan. Saya bu bulan kadintoh. Berarti dua kali na keraton na. Nabi Sulaiman atau keratonna Iskandar Dzulkarnain. Sebab meterot sebagian tebu. Kata Syekh Abu Bakar Al-Warraq bahwa keraton epon Nabi Sulaiman alaihis salam panika 500 bulan. keraton epon Raja ini pun, kekuasaan Epon Iskandaruddin, kento juga lima ratus bulan. Jumlahnya seibu bulan. Ataupun nabi orang punikang lakukanin amal malam Lailatul Qadar, maka pandikepakal andik kepakusan lebih fokus edempang ben keratonan e pun, Nabi Sulaiman ben. Iskandarul Kornain Nabi Sulaiman 500 bulan, Dulkornain 500 bulan, jumlahnya seib bulan. Kita andik setong malam, lebih fokus setiap bangban keraton Epon Iskandarul Kornain, saheng Nabi Sulaiman alaihim alaihim salam. Ketum menabi kita. Alakukah pekusan. Ia menang-nang. Kone diinggap per. sebulan kena. Apa? Lelatul kodari. Terus apa? Ide apa-apa? Ia tak tahu lelat. Apa dan? Kone diinggap Makanya, ekibulami eh, pulami korangin jarana ah, Api yang ini geluh. sebab begitu orang yang penikam Perlahan muka, api Ini bukan terus, terus, terus, terus Sampai, ngantok. Dia ngantok, kipas terus. Burung, saya tanggih ini. Nikah Raja masih mohon jangan Allah Subhanahu Wataala. Kalampun dia pun Allah Subhanahu Wataala ben kemul jean dia pun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pendekah sangat berterima kasih dekajunan dia eh, pun Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam sampel mengangkat taraf kita hendek keistimewaan keistimewaan. Semalam sahajus, bisa lebih fokus etemperan saya ibu. Bulan kita pesekut asalawat sebagai tanda terima kasih kita dari kebahagiaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terangkat nihkah? Adik keistimewaan keistimewaan pernikah kalaban sebab. Teti umat apun Kanjik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Eh waktuala kusta kanjik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Matabu Daka para sahabat E dalam setahun areh, Kanjing Nabi itu tidak mengingatkan Empat orang Bani Israel. Empat orang dari Bani Israel itu Ibadah dari kajunan epon Allah Belum puluh tahun. Tak maksiat sekali. Bun ibadah terusan. Belum puluh tahun ibadah terusan. Belum puluh tahun tak pernah maksiat. Walaupun sekejap mata pun Sekejap mata pun Tak pernah maksiat Belum puluh tahun uh, oh, Mengat sahabat-sahabat Kita Kita kadang-kadang tak patah tercengah Siapa tercengah uh, oh, Belum puluh tahun Siapa tibik pola Apunlah berusaha Kau terusan beribadah dia kata-kata kita benda celak. Ni kan tak celak sekali. Belum 10 tahun. Mengak siapa capa ni. Puh. Mak bat-hebat geluk orang yang ke itu. Mak tong-hontong geluk orang yang ke itu. Mak bat-kuat geluk. Berhubung pakah untungnya. Ada rumah di sisi Allah. Dan di saat tak kemudian Malaikat Jibril rabu dekajunan yang pun bagi nabi pasanan madapak surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul Qadr. Wa ma ma'adrak ma lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Di sasunggu nasi kok nironaki Al Quran. Ada lo Melalatul Qadar. Tahu ban Apa Melalatul Qadar? Melalatul Qadar yang lebih fokus. Tempang ban saya bubulan. Tanazzalul Malaikatwar Ruhu fiha Bin Rabbihim Min Kulli Amr. Setoron. Eh tu jadi ya. Arya malaikat malaikat saya pimpin ben malaikat Jabrail alaihi salatu sallam. kalaban izin epon pangiranah kalaban izin allah Seti kalaban izin epon allah subhanahu wa taala mengkul amrin kalaban ngatur semua urusan Mator semua urusan. Salamun fiya hatta matla al fajr. Lailatul Qadar kita merupakan keselamatan. Keselamatan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dalam bulat Lailatul Qadar kentoh bede ke keselamatan manabi di luar Lailatul Qadar kentoh bede ke keselamatan bede pelei jugen sami bede tapi Lailatul Qadar kentoh tepat keselamatan melalu hatta matla'i hiyah hatta matla'il fajr Sampai waktu matona ari, jadi semalam mulai malam sampai matua ari, ting ampon lewat tua ari. Maka walaupun Jibril alaihissalat wassalam Kita pasanan Madhabu hey, da'ka malaikat-malaikat Ya ma' syarul mala'ika Ar-ruhil, ar-ruhil Hei malaikat-malaikat Mangkat-mangkat Mulai-mulai Malaikat-malaikat keisah matabu. Penapa se'i laku aki ajunan e'pon Allah. E'da malam Lailatul Qadar kento yang dilakukan deka umat Islam. Dari umat e'pon kajing Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Epon malaikat Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul qadariah ngolatin umat Muhammad kala ban pengenisira Allah kala ban rahmat depon Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya dosa-dosa umat Muhammad esa bawaraban Allah taala selain empat kelompok dia Seempat kelompok dia orang Laylatul Qodar, jadi tak bisa berwarna saja dengan Allah. Laylatul Qodar kita tak bisa Dari bintun Allah Ta'ala ada empat kelompok dia. Dari bintun Allah Ta'ala ada empat kelompok. Maka malaikat-malaikat tak -malaikat bisa meriksanin. Perseheraan sempak kelompok kita ya Jabra'il Perseheraan kita malakan Jibril sempak kelompok kita perseheraan Jika orang Maram Laylatul Qadar kita ilum Esephora Tapi itu sempat orang Sepat kelompok Perseheraan kita Setong Orang se si nginoman khomer. Nginoman arak, orang se si suka mabuk-mabukan. Setiap orang se si mabuk nika kocak khomer. E kocak khomer kengkun e eh, bahasa aki ngaku idak ngocak arak. Aslinya khomer nikah lebih banyak ben arak teka beni arak pokok memabuk nih kayak ekocak homer teka tak ekocak arak, kadang-kadang kan ngoplos ini kita masuk arak termasuk homer walaupun tak termasuk arak tapi termasuk homer, Jadi pengertian arak ben homer kali itu lebih luas pengertian homer arak panikah namun bagian daripada khomer selebihnya dari arak penyak laki khomer panikah setiap yang memakbukkan ekotak khomer kebunuhku setiap rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khomrun setiap yang memakbukkan ekotak khomer khomer khomer kapi ketimun orang nikah mabuk-mabukan kisah, kisah berarti nengak homer narkoba narkotika dan obat-obatan berbahaya kisah homer tapi. wakullu muskirin haramun setiap yang memabukkan panikah haram setiap yang memabukkan haram Napa nah, panika cair atau tak cair? Napa nah, panika sergu ngakui elong? Akati sabu-sabu? Atau langsung ekakan, nginum, benda semacam nikah macam? Nika haram ke kapi? Wakullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan, nika haram. Hmm, jo. Cik ada yang beningin. Kita gak beningin. Kan pada ngerosak. Cik ada yang aslinah. Eh haram makin. Kekangkui menjaga. deka akal malah tak rosak. Sebab. Gara-gara akal rosak. Iman bisa rosak. Makan itu serajah. Kullu muskirin haramun. Waman syarib al-khamra fi dunya famata. yatub. Lam fil orang Pas mati tanpa orang dia. Maka dia tak pekal. Nginum nenengi. Syar laku. Iki ni ning mengkini kin ning neraka. Enumin. No Benik yo numin no khomar ning ni neraka ning. Aing panas yen si umaki. Setiap yang memabukkan nikah haram baik olehnya iola kelu atau tanpa iola matbuhkan kan atau gaya matbuh se si iola kelu maupun se si tak iola kelu jaga gun sekonik misalnya kan sekonik agun tak sampai mabuk pakun haram teka sekonik pun tak mabuk pakun haram sebab makana ma, ma askar kathiruhu faqaliluhu haram kebua pun kanjing nabi mun memabuk tinglebenya maka tak asakoni maka tetap haram semabuk usahabannya maka tak asakoni tak sampai mabuk maka pun haram ma askaru kathiruhu fa qali luhu haram sesuatu yang memabukkan ketika banyak maka teka sakoni tak sampai memabuk pakun haram Teka setel gukeun pas haram padahal se mabuh panika osa sampai pan berempan cel tapi secelgukan lah haram lainkan secelgukan lah haram gede tak usah sampai mabuk sebab knika orang si cet lakar lah bakal mabuk jangankan swarga jangankan swarga bauun swarga we Tak bagi ini pun Orang yang se Kecanduan Khomer ini Bada empat Orang yang cepon kancing Nabi Ilm kitab Tambihul Gafilin Paman petong polosangak Armatun la jiduna rihal jannah Empat orang riah, empat kelompok Are tak namunin Beruna suara kedekanan Padahal Wa inna roh rihaha layu jadu Min masirati khumsi mi amin, padahal Beruna suara kedekatan Mulain dipercaya dengan 500 tahun Beruna suara kedekatan Dari cawuna orang Yang saya Jauh dari che uno orang keempat si dari surga. Porceh le nale 500 tahun. Lek eding tapi dari che uno orang keempat si ni. Dari surga. Ni ke tak sampai eding dek ke bau dedekan. Di antaranya ki pendekemutminul khamr. Orang si kecanduan khamr. Kecanduan, pomer. suka mabuk-mabukan. Maknana saya anak-anak kita, kau kita jaga. Di saat niat ketimbangkan, bi orang-orang, kafir, bi orang-orang komunis, sengaja peker nering Islam ni keerosa ke, kalau ben mabuk. Erosaka pekerna Erosaka kaimanna Kalau ban mabuk Aneka Terusan Orang-orang Cina Ni kemasu aki Sabu-sabu Ban lain semacam, macam bisa memabuk Dan ke Indonesia banneka. Terusan Saya ke Sengke... Indonesia Dan Ampunlah banyak anak-anak muda jadi korbannya. Awal-awalnya dan kadang berdasi ngebosin, engade, iya bosin. bosin. Tengah ampunlah kecanduan ya torot. Nah, pada kita tengahlah -teng kecanduan ni, kepompaan singe bosin, ambusin selain kadde. terusan sini ke perkembangannya pun. Maka kita apa nihkah, toroh jaga anak-anak kita masing-masing, bahkan Sebenarnya kewajipan kita Bagi namun Aja ke anak TV Aja ke seterjen Saling jaga benih. Jalankan Amar Ma'ruf Nahi mungkar Sebelum terlambat Sebab Sejen terlambat Sejen abid Kita apa ni Kita tak ngelakaki Amar Ma'ruf Nahi mungkar Kemudian akan semakin cepat Menjadi rusak Sejen rosak Namun Amar Ma'ruf Nahi mungkar Yang bisa meluruskan kembali jalan umat islam setong nyeletong yang bisa mengembalikan lagi kepada jalan petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun amar ma'ruf nahi mungkar tanpa benar amar ma'ruf nahi mungkar maka kejahatan-kejahatan akan semakin marak dan akan semakin merajalela laku ngoreng se nginuman khomer dan keluar di kawabur boceng bocang alabian ben bocang ah, napanya mana petang alabian ben bocang petang terbuna kanjing nabi ya khiruju yawm al-qiyamati syaribul khomri min qobrihi antana minal jifah laku ini, ini kiamat Orang-orang pemabuk pemabuk pernikah, terkalk keluar di kafur nah, belum kembali dan bercengah, etem pengben bercengah, perpatah, naosubidlah, tuh mana se mabuk tak dintoh. Aneka cair pon, olah mac, kerogian epon senyata, nenengi tunya saos, molen ki itunya, reng mabuk peni, kenga reng hil, ki pon leterak piten reng hil lekas saon. Orang, orang yang muntra'u ni yang gak napa kilang kita mampu ini pertama yasiru biman ziyatil majnun kita selevel ben orang yang pas pas voyasiru dihkatan lil disipian eh kalau jangankah orang yang Kena kanawe geleken nginding ang apa orang ini Cema buni Ben orang-orang yang diakal Ibnu Abid Dunya Kento pernah ngulatin orang mabuk Dengan ini Setong Jalan dengan ini Baghdad Orang ini ke kami Sampai kami Ayrapka korab kami Allah maj'alni minat tawabin Waj'alni minat mutatahid ini Khus kalau ada abdina teman seorang yang sehat obat dan abdina itu nyona sojaki. Artinya apa yang ngerasa kami ini kan sojaki. Berarti orang se sehat, asa sojaki abdina itu. Ngakui kemina, maka berada. Tepannya kami, kami sejaklah karena najis kisah, eh apa yang ngerasa, apa ini asa Tepan aben nikah ala Apa ngerasa ataupun? Kan bahaya nikah. Deki aben tepan Syirik Apa ngerasa iman? aban murtad. Apa ngerasa? Iman. Bahaya. Banyak orang yang penikah. Gara-gara mabuk. Locot iman. Na'udzubillah. Benda boleh orang mabuk ni ke. Sambil termuter, termuter dan yang tengah celan. Tepan termuter, termuter ni ke. Nyantaran ben patik ni ke. Colon ni ke. Ben patik ila celat, ila celat. Keguk jengguna panik celat ben patik ni ke. Dari macam orang si mabuk ni ke. Ya Sayyidi, ya Sayyidi ya Syedi. Hei kuste, dagula, kuste abdinah. Hei kuste aptine Aguste, kapate aguste. Apa ngiran? Latuf sidil mindil Muka-muka tak ngerosa keajunan, ajunan Gusteh. Dek ka dek setanang. Ati sejelat ben batek esa ia rasa. dari sabdari setanang. Ben sejelat ben iki rasa gini ke pengiran. Jelar rosak, agalah ah, rosak, macam-macam masalah. -macam Banyak sekeluar iman, karena orang bernikah mampu. Selamat ada en artah, mata ada en pese. Tengah ponlah orang pesen bernikah mampu pas, ngampuak kita tangke pas sampai hilang akal. tabuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam <laughs> innaha mutlifatun dil mali wa mudhhibatun dil aqli sa'un kuna khamra jariah merosak de kearta Ngerosak ya, dakak akal. Teti lah umat Islam nikah, bener oreng orang kafir, tak masih bisa tandik nak bisa fakir Tandik pan-pan. Bisa rosak arah tanah kalau bencara, pemabuk ada, fakir tapi. Selain dari pernikah, pengkomunis pernikah berusaha keangkuh terus nit deh umat Islam. Sop bisa tak kuat lemelah dari fakir. ni kerana saya kata ruan band orang orang kafir molen ki PKI. dalam masa fakir orang Islam ni pun lemah bu ni dengan sendirinya. apatah lagi epalober epalober keberangharom epatade keberangharom ni kembali mabu. tetapi maksud orang kafir ni ke selain dari merosak iman merosak juga dendak adalah merosak juga dendak artana Malaysia tidak pering Islam ni, maka mempaskan orang komunis ni ka, yang PKI beri kekuasaan ni kan, mesti melarang arkan berang berang, mesti melarang arkan berang berang, jaring jet Malaysia pakir selain di melarang ni kecet masukaki. Homer-homer. Sabu. Bukan lain semacam. Mesti ngerosak. Dia akan ke akal. Ketika ampunlah ngerosak. Dia akan akal. Ngerosak cukup. Dia akan Jangankan. Andiin tibi. Dia e, ada lain. Pernika. Eh apa tak berawal dari. Mampu. Makanan apa. Mak, orang kafir. Pernika. Cek keten sekali. Kau yang memabukkan umat Islam ni. Mereka tak ada arah tanah ini. Inna haa mutlifatun dil mali. Wa mudhibatun. Mudhibatun dil aqli. Hormat panikah ngerosak. Dekah artah ngerosak. Cuken dekah akal. Ben. Tetisabu perpecahan. Antara sesama. Umat Islam. Gara-gara mabuk. Innama ma yuridu syaitan Ayyuki abayinakumul adawata wal ba'udua Fil khomri wal maisir Yang percobaan mana Ngarpaki syaitan Kankui Menciptakan permusuhan Bensaling Mengkambing hitamkan Bensaling benci-membenci Homer bentarwan Teti homer bentarwan penikah Akan menimbulkan Perpecahan permusuhan dan kebencian kebencian naudzubillah teman naudzubillah muka-muka sawas kita terpanggil oleh pertolongan di ajuna depon Allah amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim semoga shalawat kepada Muhammad ibni Abdillah. al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farajaha Allah semoga sidin Muhammad wa ala, ala sidin Muhammad sunnat amdin bulat hilat wa wasilatu wandalaha ya ila hana li kulli karbin adhim wa farij ma nahnu fihi bismi allahirahmanirrahim ya maulana ya mujib ya hadirun la yaghib tawassalna ilayka bil habib taqdi hajatina qrib lam aftah bainana wa baina qomini anda khairul fatihin allah marzubna qalban khashian khadi'an dharian wa aynam bakiyah wa badalan sahihan sabiran wa yaqinan sadiq بالحق صادئا وتوبة نصوها ولسانا ذاكرا وحامدا وإيمانا صحيها ورزقا حلالا طيبا واسئا وعلما نافئا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وخلقا حسنا وعملا متقبلا ودوبة مقبولة ودرجة رفيعة ومرأة مؤمنة طائعة Allah ma la tunsina dhikrak wa la tuallina ghayrak wa la tuammina makrak wa la takshif anna sitrak la tuqunitna min rahmatik wa la tuba'inna min kenafika wa jiwarik wa'idna min sakhatik wa ghadabik wa la tuayisna min rahmatik wa qulana wa li ahlina wa li ikhwanina wa li talamidina wa li man tawasalibina wa li man ahsan ilina kullihim anisan min kulli raw'ah wa وخشية wa وغربة وعصمنا من wa wa من min kulli halakah wa min kulli baliyatin wa 'afatinn wa وقلة wa ghasṣatin wa lahnatinn wa zallatin wa shiddatin wa ihānatinn wa وسرق wa ghalabatin wa wa Wa nahbin awgayin awdalal birahmatika ya arhamar rahmin. Wa sallallahu ala siddhina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita terpaki right pola dan setiap pagi dan setiap sore. Abang izin ya puan Allah ta'ala. Muka buka saat senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, selama ma'ala Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.